Satu-satunya yang setia selama 35 tahun, inilah wanita hebat istri Roma Irama yang disembunyikan. Siapa sih yang gak kenal dengan Raja Dangdut Roma Irama? Roma Irama sudah berkecimpung di dunia hiburan sejak masih muda. Bukan hanya menyanyi, Roma Irama semasa muda juga kerap membintangi film. Nama Roma Irama memang begitu melekat di hati publik termasuk karya-karyanya yang sangat disukai. Bahkan persoalan asmara, Roma Irama juga memiliki banyak kisah menarik. Penampilannya yang memiliki pesona sedari muda ini memang banyak mengundang perhatian dari para wanita. Bukan rahasia umum lagi, sosok Roma ini sudah beberapa kali menikah baik itu secara siri maupun resmi. Bahkan salah satu artis yang pernah jadi istri sirinya ialah Angel Lelga. Akan tetapi, tak banyak yang tahu, dari sekian wanita yang pernah singgah dalam kehidupan Roma Irama, hanya sosok Rika Rasimlah yang masih bertahan sampai detik ini. Walaupun rumah tangganya sempat diwarnai poligami, Rika sudah 35 tahun setia mendamping Roma Irama dalam hidup berumah tangga. Rika Rasim dulunya juga merupakan artis tenar di tahun 70-80an. Baru-baru ini Raja Dangdut Roma Irama merilis lagu barunya yang berjudul Ahlak. Pedangdut berusia 72 tahun ini mempromosikan lagu barunya itu melalui akun Instagramnya. Tidak hanya itu dia juga mengunggah potret bersama sang istri tercinta, Rika Rasim. Rika sendiri juga seorang artis terkenal di era 70-an. Ia pertama kali bertemu Roma dalam sebuah film. Rika memang menjadi pasangan tetap dalam film-film yang dibintangi oleh Roma. Seringnya intensitas pertemuan mereka membuat keduanya terlibat cinta lokasi. Tahun 1980, Rika sempat menikah dengan orang lain, namun bercerai dua tahun kemudian. Lalu Rika dan Roma akhirnya menikah seusai perceraian tersebut. Pernikahan itu dilaksanakan diam-diam karena Roma saat itu masih menjadi suami Vero. Roma dan Veronica akhirnya bercerai pada Mei tahun 1985. Namun pernikahannya dengan Rika bertahan hingga sekarang. Sampai saat ini keduanya masih menjadi pasangan yang mesra. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami.